Halo, ada halo, channel kita, terima kasih juga. Sehat-sehat terus, halo, ya, ya. dan halo, halo, halo, halo, nih halo, teman halo, halo, halo, terus dan bisa pantau channel ya, ya. kita okay, di sini aku... halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo, Nah, disini aku masih main di Sidburnanza Semoga aja aku dikasih ke teman-teman kasih ya, dan aku langsung gasikan aja nih nee. Oke, langsung pasti ya Aku mau tes tes ombak nih Tes ombak di bola 1800 Dan berbeaktif Dan langsung dikasih nih ya Aku gasikan di pola 30 speed nih Dan dikasih lagi di situ Kita gasikan lagi ya Di cara saatnya, Dan tesnya, Agar kalian mendapatkan info terbaru kita Atau aktifkan terbaru dari kita, dari kita ya, ya Oke di sini, aja ya jam kita langsung ya. Ya, ya. Nah, ya Namanya berapa dikasihnya Kita ada ruginya, tuh Lep -lep oh, Oke, okay. kita skin Kita skin lagi Di Ini, ini. Ya, udah 300 hampir nah, Ya Masih jauh ya Masih jauh 400 ya gitu. dan ini aku masih belum puas Karena mendapatkan ini. ini masih belum puas Oke okay belum puas cu, sebenarnya memang belum puas kita nih, mendapatkan skater yang kayak gitu ya tapi kayak mana lagi ya, namanya kita dikasih gratisan bisa, nih kita terima aja, berapa deras sih oke, untuk kalian nih, yang pengen main, langsung gas depo aja, langsung gas daftar aja, guys gitu, ya nah, menggunakanlah uang penasalan, atau uang lebih jangan menggunakan uang kebutuhan rumah tangga jangan lagi ya dan disini masih belum dapat cu, ya masih belum dapat, karena... Ini karena ini, mungkin karena baru saja nih, baru sekarang mungkin lama sekarang nih, Oke, dan aku sabar nih, sabar. Karena ya, e, nggak kenapa-kenapa nih, Betarnya aku play, nih, di 2400, nih, atau 2400, nih. Oke sini, aku mau ngopi dulu, nih. ngopi sambil. Oke ya, kayak gini-gini Christine Jangan sampai jangan sampe Eh, kok Christine pula, sorry guys ya Oh, nih, bye spin nih Semoga aja aku dikasih teman mantap tidak rugi Kamu nampainya yang lain ya, guys ya Oh, nombok ini ini Oke, jangan sampe, gitu ini terlalu pecah Uy, semangat ya buat coi gua ya. suka ga ada pekalinnya dan pe pecah-pecahnya ini ini aja ya. semangat coy, cara dia nih nih ga dong bikin semangat semangat dong panisnya ya kan kita semangatnya gitu oke okay, mantap lagi mau kalmen atau mau persinya situ ya kan oke okay, semangat ah, dikasih lagi nih guys, ya. dikasih nih mas cinta nih Oke, eh, pertanda apa kali ini? Oke, eh, jangan bilang kita nombok nih jangan bilang ya Aku takutnya nombok air ya Aku uh, takutnya nombok Ya, jau gagal gitu, ya. Nombok Oke okay lah nih, guys ada nah, nih ya, oke okay, like, lah ya ini berarti kagak mau nibay nih kagak mau nibay dan aku uangin lagi polanya nih 4800 cabal aktif dan 30 turbo nih yes ya. sih 30 turbo cincang satu nih yes sih ya. aku berharap yang ini, -ini bakalan dapat iya yes sih aku berharap kayak gitu aja iya yes sih ya harus yakin kita sih kalau kan yakin kayak sabar Selamat kali baru itu kita tidak sabar cik, karena nak suruh, cik, ya Jangan ditiru, cik, kalau Masa itu apa-apa. Ya. Oke, sekolah kita sudah menggunakan 30 bye, dan 30 guys. Nah, oh, dapat kasih teman teman-teman teman bon Banyak bon. orang pengen main juga nih, kan? Berasa nih mereka ini bon-bon. Kayak bon. ah, dapat tiga helikopter di sini terpantau dan tidak mendapatkan satu lagi. Ya udah ya. ya. Okay, mau, eh, pada atas, oke, tidak mau yang ah, yang atas tuh cuy, Aduh, sampah kecil nih, sampah kecil Masih Kalem Masih Aman ada poin kita neter neter sedikit begitu ayo ya, injanya oke sematanya pecah mantap ya nih, biarnya juga pecah di sini ya, ini biarnya juga pecah mantap ya nih injanya oke loke oke mantap, oke aja ya, kita dapatkan net di luar akhirnya kita mendapatkan wali poin kedua ya, saya 4 poin di dari beberapa ratus sudah sekarang net beberapa Aku berharap dikasih sekali teman-teman kita bisa lebih dong lagi. Oke mantap, Oke sekali, Sekali, ya. dong. Oke? Terima kasih nih ya, yang sudah nonton Nah, yang ingin tahu polanya, kalian bisa simak dari awal, ya, ya, ya, ya. Saya simak. Nah, yang sudah subscribe, ada support channel kita. terima kasih juga, saya terus ya, ya, ya. Dan ini akan dikasih lagi, nih, teman-teman. Nolak, saya terus dan bisa pantau channel kita, ya, ya, ya. Bisa pantau, uh, pantau channel kita. Oke okay, guys ya. udah profit parah ya, lumayan lah kita gitu WD hari ini bisa makan bak telenak modal 300 500 lebih gitu ya Memang kelas banget ya guys gitu. Memang kelas banget tapi agak curut nih ya gitu. nah, Peristinya, sihnya biar lu apa gua ya. mau video ya. ke menit deh Kali lagi ya guys gitu. mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari aku sesudah ini aku mau video edit ya mau langsung live deh And you next time. Sampai jumpa lagi nih, ya. Dan bye bye.